Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan Maksama MTSN 5 Serang Tahun Pelajaran 2020-2021 dilaksanakan secara online. Berikut adalah teknis pelaksanaannya. Kegiatan dimulai pada tanggal 13 Juli 2020, hari Senin, dilaksanakan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Diharapkan seluruh peserta didik baru bisa masuk ke dalam aplikasi mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan dilaksanakan secara streaming online. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Google Meet. Untuk linknya bisa kalian cek di sini. Penggunaan Google Meet ini bisa kalian laksanakan secara bersamaan Jadi kalian bisa gunakan satu handphone untuk 4-5 peserta sekaligus Hal ini dilaksanakan agar dalam prosesnya bisa menghemat penggunaan kuota Seluruh peserta diwajibkan menggunakan seragam SD lengkap Meeting akan dilaksanakan Kurang lebih 60 menit, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi diharapkan untuk ikut meeting tepat pada waktunya. Kepada seluruh peserta, diwajibkan langsung menonaktifkan mikrofon agar tidak mengganggu proses meeting. Setelah meeting pembukaan selesai, akan dilanjutkan dengan pembekalan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Untuk materinya bisa kalian cek di link berikut ini. Untuk video materi ini akan muncul nanti pada tanggal 13 Juli 2020, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dipersilahkan untuk kalian mencatat materi yang akan diberikan. Kemudian, materi yang kedua yaitu tata cara belajar efektif. Untuk link videonya bisa kalian cek di sini. Video materi ini akan muncul nanti pada tanggal 13 Juli 2020 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dipersilakan untuk kalian mencatat materi yang diberikan. Setelah itu, akan ada evaluasi dari materi, biata mandala, dan tata cara belajar efektif. Soalnya akan dirilis di website e-learning, dan untuk mengerjakan soal, tata caranya bisa kalian lihat di link berikut ini. Jangan lupa username dan password yang telah dibelikan, agar kalian mudah masuk ke dalam website e-learning. Bagi yang belum bergabung ke dalam kelas Maksama Online, ini adalah kode kelas untuk Maksama Online. Hari pertama selesai, sekarang kita beranjak ke hari kedua. Untuk hari kedua, silakan kalian kembali akses materi terbaru, yaitu Wawasan Adiwiyata Madrasa. Linknya bisa kalian cek di deskripsi berikut ini. Untuk video materi ini dapat diakses pada tanggal 14 Juli 2020 mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk dicatat materi yang diberikan karena di akhir sesi akan ada evaluasi. Materi kedua yaitu Tata Kerama dan Kesopanan Siswa. Silakan kalian cek linknya berikut ini. Video materi tersebut akan muncul pada tanggal 14 Juli 2020 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Silahkan dicatat materi yang disampaikan karena di akhir sesi akan ada evaluasi. Untuk evaluasi materi hari kedua yaitu Tata dan Adiwiyata Madrasah bisa kalian akses di website e-learning Madrasah. Silakan kalian kerjakan soal di website Learning Madrasah, karena nilainya akan digunakan sebagai indikator kalian diterima di MTSN 5 Serang. Mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat akan dilakukan pengecekan dan penilaian keaktifan siswa dalam kegiatan bersama online. Pengumuman peserta didik baru akan diumumkan pada tanggal 14 Juli 2020 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat melalui media Google Meet. Dipersilahkan seluruh siswa mengikuti meeting tersebut. Untuk linknya bisa kalian cek di sini. Seluruh peserta diwajibkan menggunakan seragam SD lengkap saat meeting dilaksanakan. Pelaksanaan bisa dilakukan secara bersamaan Di dalam satu HP bisa digunakan untuk 4-5 peserta sekaligus Kegiatan penutupan akan dilaksanakan selama 30 menit Mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Sampai dengan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat Diharapkan seluruh siswa dapat mengikuti kegiatan tersebut setelah itu, akan ada orientasi ekstrakurikuler madrasah. Link video Eskul bisa kalian cek linknya di deskripsi di bawah ini. Video akan muncul pada tanggal 14 Juli 2020 mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Bagi yang ingin mendaftarkan diri dalam kegiatan ekstrakurikuler madrasah bisa kalian isi formulir... Linknya bisa kalian cek di deskripsi berikut ini. Sekian urutan teknis untuk kegiatan Maksama Online. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan langsung kepada Pamong Duta IT di masing-masing daerah tempat kalian tinggal. Semoga kalian semua bisa sukses mengikuti seluruh rangkaian Maksama Online MTSN 5 Serang Tahun Pelajaran 2020-2021.